Assalamualaikum, Waalaikumsalam selamat siang semua. Gimana gairah belajarnya masih ada? Asyum, masih masih <tuk> Biar kita sudah ya, tapi gairah senyum masih ada. Ya, ada berapa yang hadir hari ini? Ada berapa orang? Yang hadir, 19, 19 19 ada yang tidak hadir. Ada Berapa 18. orang? 12. Kalau dia hadir, cuma ada penugasan. Itu tugasnya mulia, ya, Nak. Ya, mewakili. Makanya, itu guru juga punya kebijakan. Ya, ketika itu perbantuan membantu program sekolah, maka dipertimbangkan anak itu sebaiknya nilainya diperbaiki. Itu ya. Oke. Okay. Apa pelajarannya sekarang? P p Pen p p pendidikan Al Quran. Sampai di mana? Akhir bahasa surat Atin. Sudah kalian tulis semua? B sudah. B sudah pernah bapak jelaskan isinya? Udah. Udah ya. Disingur, di tulis -tulis tuh, Pak. Uh -uh. Kalau terjemahannya? Sudah. Bah. sudah, Kalian sudah pernah membuka membaca dengan artinya sudah di rumah. Sudah. Ada yang bisa menyimpulkan kira-kira apa isinya Quran surat Ada HP Android kalian semestinya dipakai dimanfaatkan dan tanpa dengan disuruh pun secara sadar bahwa kalau pokok bahasan agama itu atau Al-Quran pasti ada tugas menulis ayat, ya kan? kemudian kosa kata terjemahannya, kemudian isi kandungannya, apalagi hukum tajwid yang terdapat di dalam Quran ayat-ayat tersebut apa gunanya? kita mempelajari hukum tajwid agar tidak salah makna yang panjang dipendekkan yang tebal ditipiskan maknanya bisa berubah apalagi merubah makam hurufnya ha ha kha a a ah a ah, ah, ah, ah. lain kalau a ah, itu mendorong ah kayak mengeluh Nanti ya kita punya bahasan terakhir tentang Quran surat Al-Mu'min ayat 1-11 Quran surat Al-Anfal ayat 2-4 dengan Quran surat Taubat ayat 17 isinya itu bertagam birah bagi orang yang beruntung ya termasuk dalamnya adalah ciri orang yang beriman itu bahasan terakhir kita ya Baik ya, anak anakku semua sudah siap belajar? Siap. Ya, ada yang sudah hafal syukuran surawatin? Sudah. Sudah ada, Pak. Sudah ada yang menghafal angkat tangannya? Yang sudah menghafal, hafalannya 100 nilainya sudah. Ya kan kalau hafal kan begitu. Biar tutup mata, tutup telinga tetap ini bisa kumat kami wa tini wa watur sinin tursinin wa hazal baladil amila qada insana fi ahsani taqwim summa rajadnahu asfalasafilina illa illa allazina aman wa amilu salihati falahum ajrum gairu mamnum alaihissaallahubiahkamil Hakimin baik artinya juga karena setiap pagi itu kita disuruh Tadarus maka kalau seandainya belum biarlah itu menjadi gantinya ya radat nah lebih rendah lagi daripada bahkan binatang illa kecuali iya wa amilu ila alladziina aamanu dan wa amilu amalan sholeh yang mana termasuk amalan yang sholeh suka menolong bukan menodong Suka menghibur, bikin gembira, bukan menghina Suka meringankan beban keluarga atau sadar Atau keteman atau karib atau sahabatnya Bukan mempersulit Saling menjenguk dan saling menanyakan kabar Secara langsung atau lewat digital Kemudian ringan di dalam bernasehat Ringan di dalam melaksanakan kewajiban Rukun Islam. Amalan-amalan saleh itu bernilai ibadah setiap yang diperbuatnya. Cirinya selalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Minum setelah itu kan alhamdulillah. maka apa yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya karena tidak akan dibuka tabir keburukan bagi dia untuk berbuat melakukan hal keburukan maka amanlah orang itu karena dia mengingat Allah dan memuji kebesarannya tapi orang yang lain itu kita belum tentu apakah dia baik atau tidak. Tapi orang yang melaksanakan adab, akhlak, insya Allah kamu akan aman dari dia. Maka setelah itu kita akan tarik kesimpulannya. Dari uraian ini dapat diambil kesimpulan dalam surat ayat 1-8 yang pertama. Allah bersumpah dengan tempat-tempat mulia yaitu tempat tumbuhnya tin dan zaitun di Damaskus, Gunung Sinai dan negeri Mekah. Yang kedua, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Yang ketiga, bagi orang yang tak beriman kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke dalam neraka, atau tempat yang paling rendah yaitu neraka kemudian yang keempat kecuali bagi orang yang beriman dan beramal saleh maka akan mendapatkan pahala yang tiada putusnya yakni adalah surga. Yang kelima sebagian manusia ada yang tidak mempercayai pembalasan walaupun sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Allah adalah hakim yang paling adil yang akan menggali mengadili perbuatan manusia kelak di akhirat.